Sebanyak tiga orang tewas setelah peluru panas ditembakkan oleh seorang pelanggan sebuah kafe di Cengkareng, Jakarta Barat, pada Kamis 25 Februari 2021. Masing-masing korban adalah berinisial S yang merupakan anggota TNI aktif, FSS dan M sebagai karyawan kafe, sementara satu lainnya berinisial H dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka tembak. Ternyata pelaku penembakan merupakan anggota Polri aktif. Dengan inisial Bripka CS, ia disebut datang ke kafe tersebut lalu memesan minuman keras. Saat bill pembayaran sekitar 3 jutaan diberikan, Bripka CS menolak membayar dan sempat terjadi cekcok hingga pelaku penembak para petugas kafe. Tidak lama berselang kejadian tersebut, pelaku langsung ditangkap oleh aparat kepolisian. Uh... Kejadian memang tadi pagi pukul 04.00 di daerah Cengkareng Barat. Ya. Ada tiga korban, ada empat korban, tiga meninggal dunia di tempat. Yang pertama adalah korbannya inisialnya S yang merupakan anggota TNI. Kemudian yang kedua saudara-saudara. FSS, ini meninggal dunia juga, pegawai daripada kafe uh, tersebut. Kemudian ada saudara M, ini juga sama pegawainya. Dan satu yang sekarang masih dirawat di rumah sakit, inisialnya adalah H. Ini sementara jenazah masih di rumah sakit keramat jati. Ya, rencananya selesai penanganan di rumah sakit baru akan diambil oleh keluarga korban. Kronologisnya sekitar pukul 2 tersangka CS itu memang datang ke sana ke TKP yang merupakan kafe kemudian melakukan kegiatan ada minum-minum di sana tapi sekitar pukul 4.00 karena memang sudah kafe itu akan tutup pada saat akan melakukan pembayaran terjadi percecokan antara tersangka dengan pegawai daripada kafe tersebut dengan kondisi mabuk Saudara CS mengeluarkan senjata api dan melakukan penembakan terhadap Empat orang pegawai tersebut, tiga meninggal dunia di tempat, dan satu yang sekarang masih dirawat di rumah sakit. Itu kronologisnya. Ini masih kita dalami semuanya, ya. Jadi, kita mengharapkan teman-teman media semua bisa sabar. Itu mungkin dari saya.